Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, aneh mau ngebagi tutorial yaitu cara mengaktifkan lampu flash depan di HP Infinix hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa ya, sahabat ya Nah sahabat, untuk cara mengaktifkan lampu flash depan ya yang di sebelah kamera ini sahabat ya. maka pertama kita buka uh, status bar ya sahabat ya. kita buka status bar. kemudian di sini ada menu uh, lampu center ya sahabat ya. kita tekan lampu center ini hingga sampai beberapa detik ya sahabat ya. hingga sampai nampil menu tambahannya ya sahabat ya. kita tekan. nah di sini ada lampu depan. kita klik yang ini sahabat. nah maka secara otomatis lampu plus depan kamu akan menyala sahabat ya. Nah, sahabat untuk mengaktifkan lampu belakangnya kita tekan lagi ya sahabat yang ini sahabatnya. Kemudian di sini ada uh, lampu belakang, kita tekan yang ini. Nah, maka lampu belakang flash uh, HP Infinix kamu otomatis akan menyala ya sahabat ya. Nah, sahabat, itu dia cara mengaktifkan lampu flash depan HP Infinix 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa ya sahabat ya.